Daging sapi Aku dapat membuatmu lebih kuat Tolong bantu aku untuk berubah menjadi pangsit daging sapi yang lezat Halo Tuan Adonan, aku ingin mengundangmu untuk berubah menjadi pangsit sapi bersama Pastinya, senang bisa membantumu Hai. Kami ingin berubah menjadi pangsit sapi. Maukah kamu bergabung dengan kami? Wow, menyenangkan wow. sekali. Kami wow. ingin bergabung. Adonan-adonan adonan kecil ingin minum jus sayuran yang bergizi hahaha <laughs> ha Kamu bungkus terlihat bagus. Hai! Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Mari kita lakukan dengan Jojo. Waktunya untuk makan.